Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama saya Hasan Mawardi di channel Sekolah Kehidupan Untuk membahas tema-tema keseharian kita dari perspektif psikologi, agama, dan pendidikan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 Jadi ada musibah, ada ujian, hadapi, jalani, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tetap berdoa memohon wa bina maanta ahluh ya Allah berikanlah yang terbaik bagi saya. Sahabat-sahabat ngaos yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian bahasan kita untuk sesi ini semoga bermanfaat. Silahkan like. Share sebanyak-banyaknya dan subscribe bagi yang belum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.